Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Sudah pantengin yang sudah mampir ke channelnya saya Saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah Saya senantiasa mendoakan Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan Senantiasa dibanyakkan rezekinya Dan senantiasa dilancarkan segala urusan Nah teman-teman pada kesempatan ini saya Kebetulan Sedang mereview sekaligus memasarkan mobilnya Abang Haji Bang. Halo. Kenal. Iya. Gimana nah, kabarnya, ya. Bang? Alhamdulillah, teman-teman nah, ini mobilnya Bang Haji Wahyu Toyota Innova tipe G bertransmisi otomatis ya, Bang ya? Iya, yeah. Innova G matic. Innova G matic. Dan ini mobilnya diesel, bukan bensin ya Bang? Benar, diesel Oke okay. Bang, ini tahun berapa, Bang? Dieselnya, Bang? Ini 2011, Bang Tahun ini 2011? Ya, betul G matic Diesel 2011, Innova, betul, ya? Betul, iya Nah, ini teman-teman uh, Mobilnya sebenarnya sih belum barong ya Tapi sudah dimodifikasi modifikasi barong ya Betul Sudah betul, betul. saya modifikasi yang model barong Yang itu betul, betul 2012 Plat nomornya, bernopol genap, pajaknya di bulan Desember, masih panjang ya bang ya? Masih panjang. Warna hitam, atas nama perorangan apa? Pribadi. pribadi. Pribadi ya? ya. ya. Nah ini teman-teman atas nama pribadi, pemakaian benar-benar masih sangat bagus. Bodinya masih mulus, mesinnya juga ada masalah gak bang? Gak ada masalah. mesinnya gak ada masalah Perawatan. perawatannya. Ya. Masih enak. Kaki, kaki juga enak semua? Ya. Aman semua. Bodi-bodi masih bagus? Bagus. Bagus. Nah, ya. Ini mobilnya masih sangat istimewa. Mobilnya masih dipakai juga ya bang ya? Masih, masih dipakai, dipakai sendiri ya. ini. Masih dipakai sendiri sama bang, bang Haji Wayu. Bang aja bang, kilometer yang udah ditempuh berapa bang? Ini 150. 150 an ya? Iya. Nah ini teman-teman kilometernya baru mencapai 150 ribuan tahun 2011. Betul. Pemakaian di 2012 ya, ya, ya? Betul. Tapi sudah diupgrade model Barong. Nah ini mobil yang paling laku, yang paling diminati ya ini Innova G diesel teman-teman bertransmisi otomatis. Nah ini saya lihat sih peleknya masih bagus, bannya masih tebal-tebal semua. Untuk PR ada nggak bang kira-kira bang? Nggak ada bang. Nggak ada PR ya? Tinggal lanjutin, tinggal bawa sudah kris. Nah ya teman-teman ya mobilnya udah kris banget, nggak ada masalah. Atas sama perorangan pribadi juga. Mobil tinggal pakai, Bang. Harganya berapa, Bang? Iya, harganya 195, Bang. 195 ya, Bang ya? Iya. Masih bisa nego nggak, Bang? 195. Bisa, bisa, bisa lihat mobil langsung nego nah, di tempat aja di sini. Nego-nego 193 bisa, Bang ya? Boleh dikepad. Boleh. Nah, ya. itu teman-teman ya, ya. sudah saya nego ini. 193. Mungkin kalau ada mau simonawar lagi langsung ke Pak Haji deh. siapa siap, Bang Haji, siap, Haji ya. ya. Nah, teman-teman berikut mobil yang tadi saya review Nah teman-teman jangan kemana-mana saya tampilkan di slide-slide mobil mobilnya foto-foto mobilnya teman-teman ya, baik secara uh, eksterior maupun interior Jangan mana-mana -mana, tetap di sini teman-teman nah teman-teman berikut yang tadi telah saya uraikan semoga review mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman untuk harga yang tadi telah dibicarakan bisa langsung telepon Bang Haji Wahyu siap nomor teleponnya ada di deskripsi ya teman-teman beliau insya Allah online 24 jam siap ya. baik demikian yang tadi telah saya Review, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi kata-kata maupun dari segi tampilan. Saya dari Drosauto, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton.